Waspadai oil sedang bergerak rebound. Secara umum, bias harian pergerakan oil USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga oil USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 63.41 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 61.70. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212